Oke okay, bro, kita kali ini akan ngebahas game Mimo RPG yang mau saya mainin. Dan ini ada Neverwinter. Dan nanti saya akan bahas juga untuk Will War 2 ya. Game-game zaman now sekarang ini kadang uh, terlalu kompleks, malahan jadinya males nanti main ini ya. Tapi penasaran kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu juga. Ini game Neverwinter ini kalau kalian belum tahu itu adalah game yang paling lama menurut saya untuk kelas-kelas game model masif. RPG yang hardcore ya. Ini saya pertama mainin yang masih offline ya tahun 2003 kalau nggak salah ya. itu udah lama banget. <laughs> dan sekarang saya lihat udah benar-benar komplek dia udah banyak banget untuk karakternya juga dan pemilihan-pemilihan eh, kelasnya pun udah benar-benar umum ya di game-game masif multiplayer seperti ini. Ini saya agak bingung sendiri ya karena Uh, mau main ini mana yang lebih cocok untuk karakter yang pengen saya uh, bedah? Ya kayaknya saya coba Paladin deh. Mungkin kalau bermain sendiri kayaknya bisa lebih aman, lebih tahan juga. Gak, gak tergantung ini ya, gak tergantung harus ada party. Saya nggak tahu juga karena nggak ada komunitas teman-teman Indonesia yang mainin game ini. Uh, saya belum tahu maksudnya Tapi nanti kita cari tahu Ini saat udah ngebuat uh, Class kita dikasih Bonus ability ya Ini saya mau masukin ke Constitution <laughs> Constitution Saya masukin ke Damage Dan pemilihan untuk uh, apa Tampilannya juga Banyak banget Ini kita nggak usah lama-lama untuk bikinnya juga nanti disangkanya mainin game The Sims, ya. <laughs> Oke, okay, untuk kelas yang saya ambil adalah Paladin, dan saya tadi nggak tahu tiba-tiba langsung masuk ke servernya. Ini servernya mungkin nggak banyak, otomatis aja saya langsung diarahin masuk ke uh, permainan. Nanti kita akan cek lah untuk servernya, server mana ini. <laughs> nah, ini pun. Uh, saya belum paham untuk uh, afiliasinya ini mungkin berhubungan dengan cerita ya. Ini berhubungan dengan cerita untuk nguatin karakternya aja sebelum dikasih nama. Ya nama biasalah yang gampang kalian ingat. <laughs> Oke okay, kita langsung mulai. Memang di sini saya lihat eh ada perbaikan dari tampilan grafis juga ide ceritanya juga lebih kuat dan apa side story nya juga ini bagus kayaknya ini di Dungeon dragon ini banyak banget kayaknya update-an yang dirubah untuk memperkuat dari pola gameplaynya cuman gak tau kenapa ya masih banyak juga yang ngasih komentar kurang bagus padahal kalau menurut saya sih ini udah epic banget daripada seri yang awal <laughs> ini pasti ada yang dipertahankan sistem pola permainannya uh, dan ngikutin perkembangan-perkembangan yang baru juga saya lihat sih di tombol navigasinya untuk permainan nggak hanya point to klik ya jadi nggak uh, dia dibantu untuk gerakin karakternya pakai tombol keyboard WSAD lah itu udah jelas pilih game game adventure gitu ini apalagi ah, pro oh ya firewall itu pasti minta izin oke, moga enggak lag ya ini karena servernya server luar oke, ini item inventory standar sama Yo untuk nyerang tuh pakai mos. nyerangnya pakai mouse bro berarti saya harus siapin senjata belum dikasih kayaknya mungkin harus ambil quest dulu yang di depan itu tuh iya bener nggak ada kosong oke ini agar biasa OS AD <laughs> lompatnya pakai spasi juga ini kayaknya kalau yang belum biasa agak susah ya untuk navigasi Wah, karakternya. ambil dulu apa nih? Oke, akhirnya dapat senjata tameng dan apa lagi? Ini kita harus pakai deh. Oke, oke, siap. Itu dia senjatanya. Kita ngikutin dulu apa tutorial lah ini, bilangnya tutorial sampai beberapa level kayaknya untuk perkenalan aja. Karena saya pun baru main lagi dan baru mau download gitu, <laughs> ada kesempatan aja pengen tahu ending yang baru seperti apa. Sederhana sih main ini, dia nyerangnya langsung aja. Dan tombol slash juga seiring naiknya level itu akan bertambah skillnya. Georbarunya, skill nah, disini saya lihat ke non-player karakternya juga hidup, nggak kaku lah gitu. Nah, baru-baru pertama main itu, kita udah langsung di tes nih ngelawan monster <laughs> skillnya nih, kita pakai. Waduh, wow! langsung mati bro, keren juga skillnya ya <laughs> oke okay, kita masih jalanin quest ini udah level 5 nanti kita berhentiinnya itu sampai level berapa, Cut, kita, kita cek aja mungkin yang seneng game-game hardcore ini kayaknya memang harus dimainin ya side story-nya juga untuk nguatin jalan cerita juga bagus nih. Moga rame lah ini servernya <laughs> Saya review ini biar kalian gak penasaran karena ada beberapa teman kita juga yang pengen ini ngebahas di Mimob RPG ya. Sambil saya cari juga referensi untuk biar saya coba uh, betah mainin. Semoga bisa uh, apa namanya? Bisa ketemu teman-teman juga dari Indonesia ya yang mainin. Ini termasuk keren loh, padahal. Cuman saya belum nemu informasinya. Tombolnya juga nggak terlalu susah. Oke okay, bro, cek. ya yeah, nanti kita upgrade lah. Kita cari senjata. <laughs> Ada dropan juga soalnya dari monster pasti. Oke, okay, kita menuju ke kota udah selesai itu doang ini cuman diantarin sampai level 5 ya masuk kota nah ini eh, apa namanya di Palindra ini kita pengen tahu ini banyak nggak eh, player-playernya kalau al sih banyak ini non player karakternya NPC-nya <tuk> jalan gerak itu saya kira tadi player semua eh bukan <tuk> ini laporan dulu bro Paling ya. oke okay. komplit gue ada hadiahnya bro XP sama senjata, baru ini bagus nih grafiknya dan gak berat juga dari tadi saya nggak ngalamin nge juga sih, ini di server kayaknya lebih, lebih ini deh, lebih stabil oke, okay, kita selesai di level 6 finding honor bisa-bisa oh, ini juga bisa ambil quest juga baru ke dia cuman saya lebih utama sih ngeliat komunitasnya aja nih player wah uh, maaf segede gini level 47 itu Play Itu player ini kebilang sepi juga ya segini sih kayaknya udah mulai banyak yang gak mainin di game <laughs> ada yang lebih bagus kayak cek aja pasar, ah, pasarnya juga npc semua, mana playernya? waduh, tetep ya, alat tukarnya yang didapat dari game tuh emas, perak gitu. Oke, okay, itu aja, aku coba maininnya, kayaknya ini harus kita coba di mini rpg yang lain ini dia saya pengen nyoba download juga guild war 2 ini banyak yang ngomongin kalau ini sih bener-bener katanya banyak pemain dari kita juga cuman ya lumayan ini downloadnya lebih parah lagi ini hampir 45GB dan saya ini baru selesai dikasih 2 slot untuk karakter baru dan ini kalau mau upgrade biar bisa chatting di map dan lain-lain harus uh, beli expansionnya ya ini ada beberapa karakter yang agak aneh, tapi saya lebih baik pakai human aja lah. Nah ini dia. Saya coba bikin perempuan sekarang. Ini penasaran juga, karena eh, grafiknya ini lebih bagus lagi. Cuman kita pengen tahu aja pola gameplaynya seperti apa dan keseruannya. Kalau ngeliat dari informasi di web, di Facebook, dan di komentar-komentar temen juga sih, banyak sih yang ngarahin mainnya di guild War 2 ini. Dan ini ada kelas yang memang saya pengen pakai. Ini adalah engineer. Ini agak unik juga ya, nggak umum. Karena yang lainnya, kayak elementalis, terus ranger. Necromancer ini Banyak di minimum RPG yang lain Tapi engineer ini Saya baru tahu. Engineer itu fungsinya nanti sebagai apa Apakah jadi tukang nempa Ataupun bikin alat Ataupun memang dia Mirip-mirip Apa ya uh, Mungkin assassin kali Ataupun kayak Apa uh, Pemanah gitulah. lah Oke okay. Aduh, ini sama posturnya juga udah disesuaikan. Ini aja lah yang buhai ini bagus nih. <laughs> nah, ini untuk ukuran apa namanya, e, bentuk dan apa modifikasi dari karakternya. Ini kayaknya lebih lengkap ya, bro. E, lumayan banyak lah, e, bisa kalian e, pilih yang pasti sih. Gak perlu lama-lama ya bikin kalau nanti apa namanya yang mainnya kapan udah pastiin dulu aja lah yang kantes sih kalau untuk teman-teman yang memang e, mau main kasih komentar aja ataupun ada yang lebih dulu ataupun tahu e, trik yang biar cepat dapat duit, <laughs> karena saya baru juga mau mainin ini, semoga bisa betah. Cuman ini ya, apa namanya untuk di Guild War 2 ini kalian harus hati-hati. Kadang suka agak lambat untuk saat login awal melalui verifikasi SMS. Jadi kalau bisa sih matiin pakai lewat email ataupun apalah untuk second line uh, apa otorisasi dari akunnya ya Wah ini setelannya nih bisa pakai mata laser waduh jelek banget udah ini aja di spoto nah ini kayaknya ada ceritanya juga jadi punya profile yaitu backgroundnya gimana gitu tahu apa hubungannya lah kalau untuk sama karakter ataupun powernya dia Termasuk ini nih Ini apa ini street ride Waduh di jalan hidupnya Nah ini kayaknya cerita banget ini Jadi setiap karakter itu punya uh, historical tersendiri ya Nanti mungkin berhubungan dengan ending dari quest ataupun uh, Apa namanya uh, uh, Biodata profil karakter yang kalian mainin game ini masih terawat dan terus diupdate dan masih banyak juga sih map-map uh, baru yang memang bisa dijelajahi cuman ya itu levelnya kalau yang free itu kalau nggak salah maksimal tuh di level 72 atau 80 gitu nanti kita cari tahu dan ini apa apalagi flashnya ini ajalah berhubungan dengan bumi dan kita kasih nama nama abadi <laughs> Oke, okay, langsung aja kita cek untuk openingnya. Oke, okay, ini kayaknya ceritanya tuh nggak kayak di Neverwinter ya dia pakai animasi gitu. Ini sih cuman side stories, eh apa gambar-gambar slide gitulah. Ini mirip Witcher, The Witcher, The Witcher itu kalau kalian pernah main ya modelnya seperti ini. Tapi kita langsung aja ke gameplaynya Ini cerita saya bro. Nah ini saya masuk di Fortranix ya untuk uh, servernya Karena banyak banget ini server dan pada penuh Saya cari yang paling atas aja untuk di Europe ya Tadinya mau Amerika tapi katanya sih sering lag Oke okay, kita langsung mulai aja ini gameplaynya Belum apa-apa udah kayaknya bakal rusuh nih bro Dan tadi agak sedikit lag juga informasi. Fire. Waduh, ini apa lagi questnya? Wah, kalau dari grafis ya menang inilah kayaknya dia lebih hidup ya. Gak terlalu dua apa tiga dimensinya gak enggak terlalu kaku. Oke, okay, kita suruh kita dia ke hotel aja bro. <laughs> ke penginapan. <laughs> Ini entah bot atau emang player yang baru main juga. Ini walaupun mulainya awal, tapi ini udah ada kok kayaknya player-player baru. Ini coba kita lawan Minotaur nih, lawannya. Oh, ini bisa dari jauh. <laughs> Dia ternyata pakai senjata pistol. Kita kena lag juga, Bro. Ini lumayan nih servernya berarti agak berat ya. Cuman moga itu hanya jaringan dari saya. Oke. Okay, kita ambil quest. Sergeant, there are more centaurs on the other side of town. Captain Thackeray is calling for reinforcements at the garrison. If he's calling for help, it must be serious. But I can't spare anyone. Wah mantep Udah langsung masuk Captain ke cerita bro Karakter kitanya bro him, <laughs> Ini sangat hidup sekali Ini quest-questnya banyak katanya Dan gak bosenin Jadi setiap map itu punya quest yang berbeda Dan NPC-nya tuh bisa ngeluarin juga quest Dari mulai yang sederhana Konyol bahkan ada yang berat banget lah Jadi harus dikerjain sama Tim ya, nah seperti ini nih. Ini kita harus jagain jembatan, jangan sampai diserang musuh. Katanya, ini kita dibantu beberapa NPC juga. <laughs> Waduh, like bro! Ini cuman beberapa orang aja, padahal player-playernya walaupun udah ada yang nggak garing banget gitu. <laughs> Jadi berasa kayak party gitu, loh, bro. waduh waduh like lagi bro bro oh <laughs> gantar enggak lah kita cobain sip sip oke lah langsung cabut ke gerbang ini kita endingnya katanya di disini Waduh, ternyata memang lawan, Bos Bro. Sama seperti tadi ya, untuk awal-awalan tuh pasti ngalamin hajar Bos. Walaupun apa namanya, powernya nggak terlalu kuat, sesuai ya. nggak kita juga yang baru-baru. Tapi cukup asik, kayaknya. Oh, kita dikasih tahu kalau kejauhan juga nembaknya. <laughs> oh, sudah clear ya. Wah, ini kayaknya yang cacau Nah. Yeah. itu ada player bener player bener wah ini asik juga Gua apa-apa udah terasa kayak party game online nya terasa tuh. padahal ini game masih cukup ya masih ini tapi udah asik Nggak peduli seberapa cacatnya kamu ini, <laughs> oke okay, mati bosnya. Oke, okay, selesai bro. Kita naik level lagi nih, kayaknya. Nah, ini aduh, untuk item tools dan lain-lainnya banyak banget. Ini harus dipelajari ya, nanti pun pasti akan tahu ya cuman yang paling penting sih equipment bro. yang ini kita pakai equipment. tadi kalau masalah dapat senjata ya, nah seperti biasa kalau upgrade double klik aja. kita kelilingin dulu map sebelum ambil beberapa quest karena quest tuh ada tandanya jadi tinggal kita datengin npc nya aja. tapi untuk monster monster yang di luar quest juga banyak nih dan cukup cukup unik ya. Quest-quest nya tuh lebih familiar nggak terlalu kaku khusus di berantem gitu enggak Ini kayak ini nih ee, Nolongin si dia Tonyol <laughs> Bikin sapi seneng nih, Nah itu kalau udah Ngerjain apa yang diminta seperti ini tuh questnya mulai ngisi tuh tanda hati. Ya. Kalau udah penuh berarti selesai. <laughs> Cemacem. Oke. Okay. Nah ini polanya tuh nggak jauh beda sih. Setiap quest kayak gini nih. Jadi ada yang monster yang harus kita bahin dulu. terus selesai. Gitu. itu dia kalau udah selesai kita dapat apa namanya uang ya nah, ini di level 3 kemarin level 3 udah mulai bisa buka pakai beberapa senjata ataupun kelangkapan banyak lah kayaknya ini quest questnya itu bener-bener unik ya saya bantu melayan apa bukain itu tuh ke jaring nah ini saya tadi coba aneh juga nih <laughs> ini ada quest jumping ya jadi lompat-lompat nyari e, apa barang yang disembunyikan itu banyak banget di setiap map itu ada jadi kita bisa jelajahi sendiri lah jadi nggak monoton harus bunuh monster ataupun ke NPC ya Nah, itu player pun ada, udah kelihatan aktif gitu. Nah, ini kekurangannya, tuh <laughs> mungkin yang gratisan itu hanya dikasih sedikit ya, untuk uh, apa namanya, untuk inventory kitanya. Kayaknya harus beli ataupun upgrade ininya, upgrade uh, gini ya, terus di game ini tuh kita bisa langsung jual juga barang bro yang dibawa oleh kita langsung ke Lion market ya Lion market tuh yang di atas ikonnya gambar singa putih ini ada quest juga ini untuk menghindari itu bisa pakai tombol V nah, sedangkan untuk mapnya mapnya ini yang baru saya datang ini map, map awal tuh ini banyaklah itu ini dan menurut saya sih ini game lebih kompleks ya mungkin saya akan mainin ini game nah semoga uh, nanti nemu komunitasnya <laughs> biar bisa barengan gitu bro karena kalau sendirian game sebesar ini aduh kayaknya agak repot ya dan levelnya pun agak-agak ini ya agak berat ya kayaknya Oke okay, bro, itu aja yang bisa saya kasih informasi. Semoga kalian bisa ngelihat mana yang lebih baik, game yang kalian lama mainkan ataupun game-game baru seperti ini yang butuh spek lumayan dan cukup kompleks ya. Oke, okay, thanks for watching Show in Game saya untuk maininnya dari gelwat 2 ini dan jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih banyak atas informasi yang kalian kasih di kolom komentar see you bye bye